kita pasti suka menonton TV. Suksesnya sebuah acara di TV dipengaruhi oleh rating, karenanya para produser mencari cara untuk menaikkan rating tersebut. Banyak acara TV memakai settingan agar ratingnya naik. Misalnya, di Lala Show, si A dan si B pacaran. Realitanya, si A pacaran sama si C. Bahkan, si B sudah beristri dengan si D. A dan si B berpacaran hanya settingan agar ratingnya naik. Tapi, gimana jika seseorang mengalami hal yang mengerikan dan dianggap settingan? Kejam bukan? Para pengikut Yesus merasakan hal yang sama ketika Yesus mati di salib dan orang bilang itu settingan. Bahkan sampai sekarang, orang beranggapan penyalipan Yesus tidak pernah terjadi, dan Yesus tidak pernah mati. Masih banyak orang yang percaya bahwa Yudas layak disalib, bukan Yesus. Hukuman salib adalah hukuman yang kejam, ditelanjangi, dicambuk, digantung, dibiarkan di kayu salib sampai mati. Bagaimana mungkin Yudas, seorang pengkhianat, mau menggantikan orang yang dihianatinya untuk mati di salib? baliknya para murid Yesus rela mati untuk memberitakan kabar penyaliban Yesus. silahkan komen atau kirim pesan jika kalian ingin tahu untuk apa Yesus disalibkan.